Ayo kita kesono nyusul Waduh, beli kesemenel, susul-susul Memangnya Yey mau boking Eka? Hah, mau meong sama Eka? Hmm, mau aku Hmm. Aku juga enggak sudi Yang pentingan aku tidak bohongin, Kak Lu kok hilang? Hei, kamu tunggu di sini, aku mau nyusul kesono ya Istirahatlah, Lasmini Tenagamu sudah hampir habis Luka dalammu belum sembuh benar Kau harus memulihkannya kembali. Aku akan memburu melur sari. Itu soal nanti. Lebih baik, sekarang kau istirahat. Lebih baik kau tinggalkan aku. Sudah kubilang, aku tidak mau diganggu sebelum urusanku selesai. Mas Mini aku hanya khawatir dengan keselamatanmu. Kenapa kau harus khawatir padaku? Kita kan baru kenal. Kenapa kau bilang mau mencariku lagi setelah semua urusanmu selesai? Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Jadi kau memberiku harapan kosong. Pasmini. sejak pertama kali, aku melihatmu, aku telah jatuh cinta. Itu makanya aku mengejarmu. Utara, apakah kau pernah punya kekasih? Belum. Sayang sekali. Kalau begitu, kau belum tahu banyak semua tentang wanita. Ajari aku. Carilah wanita lain, Utara. Aku bukan wanita yang kau inginkan. Masih banyak wanita yang jauh lebih baik dan lebih cantik di luar sana. Lasmith, mau kemana kamu? Utara, aku masih harus menyelesaikan semua urusanku. Dan kau jangan mencariku lagi. Jadi kau tidak mau menerima cintaku? <tuh> aku tidak percaya kau mencintaiku. Kau hanya tertarik pada kecantikanku saja, dan kau juga tertarik pada tubuhku saja. Siapa sebenarnya lasmin itu? Ilmunya lumayan tinggi. Dulu dia hanya orang biasa. Entah bagaimana, sekarang dia begitu tangguh. Dua temanku telah dibunuhnya, Guru. Jadi, ini hanya soal balas dendam? Iya, dulu kami punya masalah. Aku beri kau kantung ini. Saat kau terdesak, lemparkan ini ke udara. Guru mau kemana? Aku harus kembali ke Gunung Sumbing. Ada banyak masalah di perguruan yang sangat membutuhkan bantuanku. Kau selesaikanlah masalahmu sendiri. Tapi saranku, minta maaflah pada Lasbini. Kalau bisa, jangan bertarung. Baik, Guru. Terima kasih. Saya sudah kembali, Juragan. Kau sudah sampaikan langsung kepada Tumung Mbayan? Sudah, Juragan. Beliau bilang akan segera turun tangan. Saya menghadap Temunggung. Saktiman, ada pekerjaan yang harus kau lakukan. Ada seorang wanita yang bernama Lasmini. Dia akan datang kemari untuk menuntut balas padaku. Aku mau, agar kau buru dia dan binasakan dia. Bawa kepalanya kepadaku. Dimana sekarang wanita itu? Di sana Di sana juga ada seorang wanita yang harus kau lindungi. Sekarang tinggal satu, namanya Melursari. Kau harus selamatkan dia dari kejaran Lasmini. Saya akan berangkat dan pulang bawa kepala Lasmini. Hai, aduh Denmas, jangan gitu dong. Aduh, lekong eke yang cucok. Apa ye sudah makarena? Tidak, aku tidak lapar. Oh iya, pasti Lekong Eke yang cucok ini sedang ada masalah dengan bewong yang namanya Lasmini itu, kan? Mas Mono, apa kira-kira yang bisa membuat seorang wanita jatuh cinta pada seorang lelaki? Ah, menurut pendapat Eke, yang namanya pewong pewong di atas dunia ini, pasti deman sama Lekong yang dutanya banyak, Hartanya melimpah, ha, dutanya enggak ada nomor serinya, Nek. Yu ya, Yu. Selain itu. Selain itu menurut pendapat Eke sih pasti suka sama Lekong yang cuco, alias ganteng, Nek yu. Kalau wanita seperti Lasmini, dia menginginkan lelaki seperti apa menurut kamu? Oh iya. Jadi ya ditolak cinta gitu Aku tanya kamu Kamu jangan balik tanya Banci Maaf Nek Oh gitu aja merong-merong kayak macan Mau nerkam uh, Kalau menurut pendapat Eke Ini kan zaman pendekar zaman persilatan begitu Ya jadi Lasmini itu pasti Demen sama lekong yang Badannya gedong Kul Dan sak Timandra raguna Iya. Eh eh eh kok berdiri? Aku akan buktikan bahwa aku lebih hebat dari dia. Eh. Kau tinggal di sini, Ekong Mang, atau mau pulang ke rumah? Ah, terserah. Nek jangan tinggalin Eka. Aduh, lekong Eka. Ha. <coughs> Pelayan di rumahmu, sudah aku usir dari semalam. Dan sekarang di rumahmu ini, cuma ada aku dan kau. Baiklah, rupanya keinginanmu sudah tidak bisa ditunda lagi. Wanita beracun. Ajalmu sudah tiba, Lasmini. Ternyata tidak sia-sia kantung pemberian guruku. Kau pikir dengan racunmu ini? Kau bisa membunuhku? <sukur> <sukur> <sukur> <sukur> <sukur> racunmu tidak berguna bagiku.